Uh, mengatakan HRS Habib bin Syihab, kemudian Ustaz Abdul Somad kemudian Buya Yahya dikatakan motivator teroris dan sebagainya. Ini sekelompok dengan mereka semuanya. Jadi, jadi, tidak usah bingung menghadapi apapun yang terjadi di depan kita, lihat dia siapa, bagaimana ilmunya, itu selesai. Di mana otaknya Islam Bahrawi gitu. Misalkan uh, saya katakan misalkan ini sandal untuk anak kecil. Kemudian orang mengatakan, "Oh enggak, ini sandal untuk anak kecil di masa dulu." Jadi, intinya ada logical falsi. jadi cara berpikir yang sesat dan menyesatkan. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang adanya kiriman, permintaan, tanggapan, tentang komentar Atau kiriman di whatsapp dari subscriber atau sahabat kaum muslimin muslimat dimanapun berada Tentang adanya apa yang dilakukan Islah Bahrawi dalam menyerang Ustaz Abdul Somad Dalam fatwanya tentang ya, jihad istishadiyah <tuh> Atau membunuh diri yang dilakukan oleh para mujahid-mujahid kita di Palestina Dalam rangka mengkanter, kemudian melawan terhadap serangan uh, laknat orang-orang Israel Kufur na'natullah alihim Dan ini dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu. Kemudian kenapa ketika ada terjadi bom bunuh diri di Bandung, kemudian uh, di Bandung ya. Kemudian ini diangkat oleh Islah Bahrawi berhenti mengatakan begitu begitu begitu. Islah Bahrawi itu kapan dia nonton videonya dan selesai enggak dia nonton videonya? Kenapa dikait-kaitkan dengan bom di Bandung misalkan padahal Ustadz Abdul Somad berbicara tentang jihad saudara kita yang ada di Palestina melawan orang-orang kafir uh, Yahudi alaatullah ya alaihi.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 apalagi di dalam persoalan agama. Jadi sebenarnya saya menanggapi video tersebut sangat sangat uh, apa istilahnya ya, tidak terlalu antusias dan tidak terlalu uh, semangat kenapa? Karena sudah jelas, kecuali misalkan Islah Bahrawi adalah seorang alim, kemudian belajarnya kepada ulama-ulama yang terkenal, kemudian ulama artinya yang yang dikenal, kemudian yang masyhur Keislamannya ahlu sunnah wal jamaah Bukan belajar ke Amerika itu Dia jelas-jelas belajarnya ke Amerika Kemudian rujukan-rujukan panutan-panutannya Misalkan kita sampaikan Saya bisa buktikan kepada anda semuanya Di dalam beberapa video yang akan datang Tentang paham-pahamnya Ternyata dia merujuk kepada ulama-ulama syiah Dia pakai Kemudian tafsirnya dia merujuk kepada ulama-ulama Atau orang-orang penulis-penulis ya Bukan ulama Filsuf penulis dari Yahudi Keluarga Yahudi Seperti Leopard Weiss Yang disampaikan dalam video berikut ini wa fisabilillah fi lakum jadi kalau kalau yang ini mungkin ya masih normatif lah ya tapi ada beberapa tafsir-tafsir uh, saya suka sekali uh, mohon maaf Bu ya saya suka sekali tafsir uh, Al-Qur'an dari Leopold Leopold Weiss ini malas orang Yahudi memang tapi kemudian uh, masuk Islam uh, uh, nama Islamnya Muhammad As'ad yang kemudian menjadi menteri urusan agama di Pakistan kalau tidak salah. Uh, ada beberapa kesalahan tafsir dari ketika coba anda perhatikan bagaimana anda bingung dengan seorang yang menyerang seorang ulama seperti Ustadz Abdul Samad yang dasar dan referensinya keislamannya juga jelas dipertanggungjawabkan lalu diserang oleh seorang buzzer seperti si Islah Bahrawi misalkan uh, dengan berbagai argumentasi dan gayanya dan polanya anda kebingungan kan? Sudah jelas Isra Barawi belajar Islamnya dari Amerika, kemudian dirujukannya dari keluarga orang Yahudi, rujukan tafsirnya, kemudian dari beberapa pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang menyimpang dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah jelas-jelas bukan kita, lalu menyerang orang yang ahli di bidang agama seperti Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya, Anda bingung gitu loh. Kalau misalkan Anda, saya kasih uh, pertanyaan kepada Anda, apakah benar ini bakso solo, misalkan kita ambil ke makanan, padahal yang buat ini adalah orang Jember, anda tidak akan terima, ini bukan asli Solo, tapi ini adalah bakso jember. Kemudian saya mengatakan, enggak, ini lebih asli, ini lebih bagus, lebih bangga saya kepada bakso Solo yang dibuat orang jember. Ya bukan bakso Solo itu namanya, bakso jember. Sama, ketika misalkan Anda mengatakan, oh ini ghost, ini seorang ahli di bidang agama, agama apa, agama Islam, belajar dari mana, dari Amerika. Bukan, ini adalah ilmu agamanya, agama dari Amerika. Ini saya sampaikan kepada Anda serius dalam persoalan ini, tapi tidak terlalu serius menanggapi. Si Bahrawi ini menentang Ustadz Abdul Somad karena ilmunya tidak nyambung. Gitu maksudnya juga tidak nyambung baik, saya pertanggungjawabkan. seperti apa yang disampaikan barusan, dia ngaku dengan sendirinya dia bangga atau senang atau uh, dia favoritnya adalah uh, apa namanya, tafsir katanya, padahal dia hanya buku yang ditulis oleh Leopold Weiss, eh, tafsir yang atau buku yang bertulis, uh, bertajuk atau berjudul The Message of Quran ini yang menjadi rujukannya dia, gitu loh seorang Leopold Weiss keluarga Yahudi, lahir di Lemberg 1900 tahun yang silam, atau pada tahun 1900 Kemudian di usia 20 sampai 30 dia baru kenal dikenal dalam Islam. Belajar Islamnya kapan? Dia juga enggak jelas gurunya siapa enggak jelas. Dia yang jelas secara empiris dia melanglang buana kemudian dengan pengalaman-pengalamannya kemudian mengomentari ke tafsir-tafsir Al-Qur'an menerjemahkannya kepada bahasa Inggris. Itu saja. Dia hidup di masa nututi sedikit kepada hanggronya yang biasa kita kenal sebagai orientalis barat yang ingin menipu umat Islam, menjauhkan keislaman daripada rakyat Indonesia yang mana dia hidup dan mati pada tahun 1936 Masehi. Ini hidup di masa-masa itu, di masa-masa bagaimana orang-orang yang dengan getol bagaimana meredupkan ajaran Islam. Orientalis barat lahir di tengah-tengah Islam misalkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa illa ayutin walau kafirun bagaimana orang-orang orientalis orang-orang kafir disusupkan kepada orang-orang Islam diberikan dia satu bekal keilmuan-keilmuan sains dan lain sebagainya untuk memberikan satu pengaruh kepada umat Islam mereka terhipnotis dan terperdaya mengatakan wah ini ilmuan benar misalkan dengan ucapan-ucapan mereka dengan ilmu-ilmu mereka kalau dalam dunia filsafat Uh, teorinya Marxusy itu manusia satu dimensi ini memang sangat eksklusif dan dominan unius libri. Jadi bacanya hanya satu buku terus menganggap itu kebenaran mutlak. gitu. Ini kata Aquinas dan Tbnurus juga Taahud Taahud mengatakan orang yang paling bahaya itu kalau orang yang hanya membaca satu tafsir kemudian itu dianggap paling benar. Gitu. Akan tapi woyak wa walau kahir kafirun. Tapi Allah akan tetap menjaga agamanya dengan seperti contoh hari ini. Anda misalkan terkecoh dengan satu bazar yang bernama Islam Bahrawi, misalkan Anda sudah kami luruskan, kita sampaikan kita secara detail begitu. Jadi seorang yang ajarannya juga tidak jelas, belajar agamanya dari tempat yang tidak jelas, bahkan yang pada umumnya orang-orang yang membenci terhadap Islam itu di awal meskipun banyak muslimnya di Amerika. Kemudian literasi keagamaannya mengambil dari orang-orang keluarga Yahudi seperti Lopold West, keluarga Raib, keluarga uh, para petinggi-petinggi agama Yahudi. Yang hidup di masa-masa orang-orang orientalis menyerang Islam? <laughs> Kenapa Anda kalau misalkan mau belajar Islam, Anda belajar kepada orang yang mempunyai rujukan-rujukan yang ah, jelas, yang dipegang oleh halus sunnah wal jamaah? Kalau misalkan Anda terpesona dengan tafsirnya Islam Barawi dari uh, seorang mufassir atau seorang penulis dari keluarga Yahudi yang bernama Leopold Weiss? kenapa anda tidak malah menjadikan rujukannya uh, Jami'ul Bayan Fi Tafsir quran misalkan masih banyak yang ditulis oleh Ibnu Jarir atau bari kenapa anda tidak mengambil rujukan atau ulama yang berpegang teguh kepada uh, Tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Abu Abdillah bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah al ansari misalkan uh, kenapa anda tidak terpengaruh terhadap apa yang menjadi pijakan-pijakan uh, ulama yang berpegang teguh kepada Tafsir Ibnu Qasir, misalkan yang ditulis din Abi al fida Ismail bin Qasir kenapa anda tidak tahu dengan adanya Tafsir as saadi yang ditulis Syekh Abdurrahman bin Nasr Kemudian Anda misalkan hari ini Bolehlah kita lihat di pesantren-pesantren Yang semuanya tahu saya pikir begitu Dengan yang namanya tafsir jala lain Yang ditulis oleh Syekh Jaluluddin Al-Mahalli Dan Syekh Jaluluddin Asuyuti misalkan Ini lebih valid keislamannya Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Untuk Menjadikan kita sebagai muslim yang hakiki, belajarlah kepada Islam atau ajaran atau sumber Islamnya. Belajar kepada tokoh-tokoh kita, habaib habaib kita, dari Timur Tengah, dari Mesir, ada dari Yaman Kenapa Anda masih terpengaruh dengan mereka yang belajar Islamnya, ke Amerika? Begitu loh maksud saya. Jadi, ini salah satu bentuk daripada logical falsi. Cara berpikir yang sesat kemudian, ya bisa menyesatkan kepada yang lain. Gitu loh. Saya tidak berkomentar panjang lebar tentang Islam Bahrawi, intinya begitu. Jadi, percuma rugi kalau misalkan kita mengomentari mana dalilnya islam bahrawi percuma dia bukan ahli di bidangnya gitu. kalau misalkan sejarah dia kutu buku baca buku sejarah dan lain sebagainya itu semuanya bisa jadi ketika berbicara tentang aqidah tentang islam dan didukung oleh para bazar-bazar yang ber itu yang gundul itu misalkan Gus mengatakan HRS, Habib bin kemudian Ustaz Abdul Somad, kemudian Buya Yahya dikatakan motivator teroris dan sebagainya. Ini sekelompok dengan mereka semuanya. Jadi tidak usah bingung menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Lihat dia siapa, bagaimana ilmunya. Itu selesai. Kaidah sudah jelas mengatakan anilmarilatas alwasal yak tadi. Jadi kalau misalkan melihat seseorang itu lihat kelompoknya, gerombolannya seperti apa. Karena rata-rata mereka adalah satu pemikiran, satu harokah, satu fikrah, satu kebenjatan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.